Muhammadiyah sebut seorang jenderal santri yang tulus dan ikhlas. Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Dadang Kahmad menilai kepemimpinan Kepala Staf, ya, kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman mencerminkan sosok Jenderal Sudirman. Selain sebagai prajurit TNI yang mendapat label Jenderal Santri, Dudung dikenal sebagai jenderal yang bekerja secara tulus dan ikhlas. Iya, itu Jenderal Sudirman Idola yang meneladani termasuk kasat Dudung bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang, ucap Profesor Darang saat dihubungi Kamis 23 Tahun 2023. Hal ini disampaikan Profesor Darang terkait kebijakan Jenderal Dudung yang selalu memerintahkan jajarannya membantu dan melindungi masyarakat. Bahkan Jenderal Dudung sendiri langsung menemui rakyat kecil. Misalnya, Jenderal Dudung menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di sejumlah daerah, teranyar di Cianjur, Jawa Barat. Penyaluran bantuan Jenderal Dudung dinilai tidak diskriminatif. Jadi humanitasnya tinggi, tidak memandang agama ataupun bangsa atau etnis. Kalau perlu dibantu, dibantu itu sejalan dengan Muhammadiyah yang tidak pernah membeda-bedakan etnis, suku, agama, dan bangsa, katanya. Sebagai prajurit TNI, Profesor Dadang mendukung ketulusan dan keikhlasan Jenderal Dudung membantu masyarakat. Menurutnya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terus digalakkan. Saya sangat apresiasi kebijakan yang membantu korban bencana di mana aja karena kita ini punya puri kemanusiaan dan beradab katanya. Lebih lanjut Profesor Darang menguraikan empah hal yang dapat diteladani dari Jenderal Sudirman. Misalnya soal keyakinan dia kepada Tuhannya. Jenderal Sudirman ini tuh sampai tawakal menghadapi Belanda dia bersikir katanya. Kemudian kata Profesor Darang Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu tinggi, menerapkan kemanusiaan dan humanitas. Dengan begitu menurutnya Jenderal Sudirman dicintai dan menjadi sosok inspirasi bagi banyak kalangan. Kebatinan dan spiritual Jenderal Sudirman juga tinggi paparnya. Nah, itu kawannya informasi terkait Jenderal uh, Dudung yang disamakan Uh, sebagai sosok Sudirman Muhammadiyah ya dari Muhammadiyah. Baik. Kenapa saya katakan bedanya ada sedikit ya. Yang pertama dulu kawan. Ya, untuk Jenderal Sudirman, ya untuk Jenderal Sudirman adalah ya panglima TNI yang pertama. Dan sudah kita semua tahu sejarahnya, maka ya grup prajurit TNI Ya, jiwa prajurit TNI adalah tidak lepas dari doktrin-doktrin Jenderal -doktrin Sudirman. Semua, ya, baik panglima bintara purira, sampai ke perwira tinggi, sampai kasar sampai panglima TNI, itu adalah doktrin Jenderal Sudirman yang lebih melekat baik-baik dengan rakyat. Nah itu sudah pasti, ya, jadi tidak salah ya bahwa setiap prajurit punya naluri puja jiwa seperti Jenderal Sudirman. Namun saya katakan ada bedanya sedikit. Ya Jenderal Sudirman ya betul-betul tidak pernah menyakiti hati rakyat. Walaupun ada perbedaan di masa itu. Bayangkan di masa oh, tahun 1945 sampai 1949. Bukan hanya tentara nasional Indonesia yang bergerak. Tapi juga berbagai laskar-laskar ya. Bahkan banyak. Ada juga pasukan merah yang dari komunis. Padahal ini bertentangan dengan Jenderal Sudirman. Tapi Jenderal Sudirman tidak pernah ya berseberangan dengan orang-orang yang berbeda tersebut bahkan pernah dalam cerita dipengaruhi oleh Tan Malaka kan Tan Malaka ini orang pintar orang cerdas, ya Jenderal Sudirman ya diminta oleh Tan Malaka untuk berjuang bersama dan menurunkan Bung Karno waktu itu, tapi Jenderal Sudirman tidak mau, ya, tidak mau ikut Tan Malaka untuk menurunkan Bung Karno, tetapi Jenderal Sudirman juga tidak membenci Tan Malaka. Ya. Kalau Pak Dudung Jenderal Dudung pernah mau rusak sedikit ya inilah bedanya ada sedikit yaitu di saat beliau jadi panglima kodam Jaya pada saat penurunan Waleho Habib Rizqi Syahr. Nah, ini kan mau menyakiti rakyat. Kalau jenderal Sudirman tahu itu, wah jenderal Sudirman menangis. Karena itu bukan tugas tentara. Ya, akhirnya tidak sedikit rakyat Indonesia ya, kurang simpatik kepada Jenderal Dudung tentara bukan kerjanya menurunkan Mbak Leo. yang saya katakan, kalau Jenderal Sudirman masih hidup, menangis itu itu tugas Satpol PP Satpol PP tidak mampu ada polisi pasti itu jadi tentara jangan dibawa kerana-rana seperti itu itu kawan itu itulah bedanya ya ada bedanya sedikit. Tapi secara umum ya saya setuju bahwa kasar jenderal Dung ya mengidolakan jenderal Sudirman dan seperti mirip-mirip jenderal -mirip Sudirman karena memang dari awal pendidikan saya sudah didoktrin terkait jiwa jenderal Sudirman. Tapi jenderal Sudirman ya, tidak akan ya menyakiti hati rakyatnya yang mungkin ada berbeda pendapat kecuali mau mendirikan negara sendiri ya nah, itulah Jenerasi lima baru marah atau ada yang memisahkan diri dari NKRI pasti generasulima juga marah ya mau memberontak pasti generasulima juga marah tapi kalau sampai kembali Baleho nah, pernah catat ya seperti itu jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi tentara diperintahkan nurungkan Baleho <tuh> aduh lucu kalau tentara nurungkan Baleho kecuali Baleho itu adalah balehop pemberontak yang angkat senjata mau ya oh, menghancurkan NKRI baru bisa diturunkan, tapi kalau yang kayak gitu-gitu nah itu sempat ya nah itu kawan dan tentara ya harus solid, tidak bisa kanan-kiri nah ini seperti itu nah, itu kawan salam hormat buat sang profesor dan salam hormat juga buat senior saya, abang saya, bapak saya General TNI Dudung Abdul Rahman Benar-benar sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh